Halo semuanya kembali lagi di tokoh utama channel untuk mendukung perkembangan channel ini yuk like video ini dan jangan lupa subscribe dalam hidup kamu pernah nggak sudah melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin tapi tetap disalahin pasti rasanya kamu ingin marah karena usaha yang dilakukan dianggap sepele dan gak dihargai meskipun hal itu sering terjadi namun, kita harus bisa menerima kritik dan saran dari orang lain sebagai salah satu proses pendewasaan diri. Kamu bisa belajar dari banyak hal. Kamu bisa belajar dari pemikiran orang lain. Belajar dari pengalaman. Bahkan, belajar dari sebuah benda. Emang bisa belajar dari benda mati? Bisa banget. Kamu tahu jam dinding kan? Jam dinding punya filosofi buat dipelajari juga. Terus apa yang bisa kita pelajari dari jam dinding? Filosofi ini berdasarkan sebuah jam yang merupakan alat penunjuk waktu. Bentuk dari jam pun bermacam-macam, mulai dari jam tangan, jam dinding, dan sebagainya. Setiap jam yang diperjualbelikan di masyarakat terbuat dari beberapa komponen yang penting. Salah satunya adalah jarum jam sebagai penunjuk angka yang bekerja secara berputar terus-menerus. Begitupun dengan hidup, ketika kamu mengerjakan sesuatu, kamu wajib mengerjakannya dengan maksimal. Meskipun orang lain tidak ada yang peduli. Apresiasi dari orang lain terkadang dibutuhkan, tapi bukan itu yang utama. Belajar dari jam dinding. Dilihat atau tidak, ia tetap berdenting. Dihargai atau tidak, dia tetap berputar. Meskipun tidak ada yang mengucapkan terima kasih kepadanya, dia tetap bekerja. Setiap jam, setiap menit, setiap detik, dan setiap waktu berjalan. Teruslah berbuat baik kepada sesama. Meskipun perbuatan baik kita tidak dilihat orang lain. Seperti jam dinding yang terus bekerja, meskipun tidak dilihat namun tetap bermanfaat. Bagaimanapun situasi yang dihadapi, kita harus menerima semuanya dengan lapang dada. Terlepas dari penilaian orang terhadap kita, jangan lupa untuk berbuat baik kepada sesama. Terus, apa manfaat menerapkan filosofi jam dinding? Sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa kita ambil tapi ada tiga manfaat penting yang akan berguna untuk hidup kamu menerima kenyataan dalam menjalani hidup orang sering melakukan sesuatu dengan berbagai alasan entah itu nafsu atau mood yang dirasakan semua yang kamu lakukan pasti memiliki dampak kadang semua yang kita inginkan mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan namun kamu juga harus menerima apapun yang terjadi bisa jadi, situasi yang kurang menyenangkan bisa memberi banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Seperti jam dinding yang menerima untuk tetap menempel di dinding dalam menjalankan tugasnya. Meskipun gak seberuntung jam tangan yang lebih diperhatikan oleh pemiliknya, jam dinding terus berdetak. Bermanfaat bagi orang lain. Setiap orang pasti ingin menjadi manfaat bagi sekitar. Selain memudahkan beban hidup orang lain, kamu juga seakan bisa memberikan kepuasan batin bagi diri sendiri ketika melakukan sepenuh hati. Menjadi orang yang bermanfaat belum tentu harus menjadi orang yang lebih pintar daripada orang lain. Mungkin sekedar menjadi pendengar yang baik atau memberikan sedikit perhatian kepada sesama. Beberapa orang percaya, jika kita membantu atau menolong orang lain, kita akan mendapatkan tibal baik yang setimpal. Seperti jam dinding yang tidak pernah tahu kita membutuhkannya atau tidak, yang penting dia selalu ada untuk kita. Menerima kekurangan orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Setiap orang diciptakan dengan segala kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Namun unik. Sebagai manusia, kamu pasti pernah melakukan kesalahan, entah itu kesalahan besar atau kecil. Tapi, kenapa kita sulit menerima kesalahan orang lain? Filosofi ini menyadarkan kita untuk menerima kekurangan orang lain. Karena di beberapa kejadian, kita pun bisa menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Ketika jam dinding tidak lagi bermanfaat karena tidak terawat, alangkah baiknya kamu merefleksi diri terlebih dahulu setelah orang lain melakukan kesalahan. Bagi beberapa orang, mungkin sulit menerima kekurangan orang lain atau kekurangan diri sendiri. Mungkin dengan berbuat baik dalam situasi apapun bisa membuat kamu lebih bermanfaat untuk sekitar. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.